Oke okay, teman-teman kita lagi masang bendera ya <coughs> udah 17 udah bulan Agustus ini bentar lagi 17 Agustus cuman saya pengen tahu ya teman-teman ini masangnya bener apa enggak nih jangan dikomen dulu ya nah, lihat salah apa enggak masangnya ya Om nah, nah lihat ya salah apa enggak masangnya nih tahu nggak? lihat ya teman. Hey, hey, bendera merah putih, merah di atas. Kamu tuh salah masa nggak tahu. Merah di atas.